Hello villagers, siang budiman di rumah aja. Kali ini kita mau bahas soal gimana sih caranya invite villagers ke pulau kita Ini karena banyak yang tanya nih, nah ini tuh syaratnya awalnya ada dua nih Yang harus terpenuhi Yang pertama, ya, nah service servicenya itu udah harus di upgrade jadi permanent building Dan kedua, udah punya campsite tentunya nah langsung aja nih nah caranya nah ntar ada tiga hari nih harus tiga hari invite-nya tiga kali nah yang hari pertama itu kita invite lewat presiden service building yang ada tomnuk nih kantornya tomnuk yang ada di alun-alun tuh nah caranya masuk ke komputernya si Nook itu tomnuk nah ini bentar nih lagi bonus nah itu Invite a camper amibug camper nah itu kita pilih di situ terus uh, lanjutnya nah kita butuh namanya Amiibo Card nah Amiibo Card tuh banyak sih dicari di mana-mana juga beli aja Amiibo Card nah nfc setelah kayak gitu nah nfc itu tadi kita tap di joycon yang kanan itu ada sensor NFC nya nah ini caranya nih kita tunjukin di video nah pilih kayak tadi invite Amiibo Camper nah Amiibo Camper ini khusus yang bukan special karakter ya yang apa normal karakter jadi normal villager ini kita kasih contohnya Apollo yang kayak tadi nah sampai muncul gambar NFC Touch Point kita tap nah nanti muncul kayak gitu nah itu sukses kalau udah sukses lanjutin Pencet A yes terus kita akan ngobrol sebentar sama si karakternya si villagernya bla bla bla gitulah ya yeah, Pleh ya bla bla bla nah oke okay, sukses nah setelah itu kita cek camset. Nah, ini camsetnya. Ini camset kita. Ini hari pertama kita ketemu si Apollo. Setelah kita invite, terus kita ngobrol, masuk ke camsetnya, ngomonglah sama si Apollo. Dia akan ngasih resep buat uh, apa namanya. Permintaan dia, pokoknya ngomong sampai dia ngasih. Nah, ini dia ngasih resep, ngobrol aja terus sampai dia ngasih resep. Nah, minta kita buatin, nah, habis itu kita buatin, ntar kita skipnya. Itu telur, jangan lupa udah terus kita lanjut, bikin lah ini kita skip ya bikinnya biar cepet nah nanti setelah kita bikin, kita kasih ke dia biasanya pasti pasti gampang, kok pasti bisa bikin jadi nggak mungkin ada yang yang resep numpuk-numpuk itu jadi dia ngasih resepnya pasti yang bisa nah ini setelah kita bikin kita masuk lagi kemsetnya, ngomonglah ke ngobrol lagi sama si Apollo, si karakter yang kita invite, terus kita kasih itemnya yang dia minta, nah, barangnya dari terima dia happy, terus dia ngasih kita hadiah juga setelah itu ajak ngobrol aja sampai aja ngobrol terus sampai dia ngomong kalau dia minta di invite lagi kapan-kapan itu ajak ngobrol terus setiap kali invite aja ngobrol sampai dia uh, kita nawarin dia pindah tapi dia belum mau suruh invite lagi nah. oke okay, ini hari pertama ya guys terus habis itu kita lanjut untuk invite yang kedua, ini masih hari pertama, nah terus, nah ini hari kedua, kita invite lagi lewat kantornya pemilik lagi di Resident Service, udah tahu kan, masuk uh, lewat komputernya yang kanan bawah itu, nah ini kita pakainya oh, card Uh, bisa dicari di oh, marketplace marketplace di Indonesia banyak kok yang jual di macam-macam di shopping online itulah jadi kita pakainya yang ini apollo ini ami pokat kita dapetin dari marketplace di Indonesia nanti linknya bisa cek di description kita nanti kalau mau tahu kita dapetinnya di mana seperti yang di video di apa tadi yang awal-awal tadi kita menuju ke campsite? Nah, karakter-karakter yang baru yang kayak Raymond, Audi, dan yang lain-lain yang belum ada di Ami yang nggak bisa kita invite gitu, jadi khusus yang ada di Amiibo series yang seri 1 sampai 4 enggak salah. Yang Welcome Amiibo aku belum pernah nyoba sih. Entar kapan-kapan coba deh. Tapi kayaknya yang bisa Amiibo series 1 sampai 4. Jadi ini kita masuk ke camper lagi, kita ngobrol lagi. Ini hari kedua ya. Ingat hari kedua. Ini permintaan dia yang kedua, kita aja ngobrol sampai dia ngasih resep nah ini beruntung banget nih mas ngajak lo dapetnya logis resep lumayan buat ntar bikin ruangan khusus lagi nih nanti ada kalau ada request kasih dong komen di video ini nah ini dapat gel bars gel bars gel bars ah gitu oke okay, habis itu kita bikinin kita keluar dulu terus kita bikinin eh, bikinnya cuma satu nggak apa ya guys jadi cuma butuhnya satu nanti kalau mau butuh tambahan mau dipasang di pulau kali yang masing-masing ya silahkan ini butuhnya cuma iron nugget atau iron, iron nugget terus kita bikin nah ketika udah jadi ini kita skip ya bikinnya udah jadi kita masuk lagi ke camper ngomong lagi ke si villager yang kita invite terus kita kasih barangnya kayak yang hari pertama tadi habis itu kita ajak ngobrol terus sampai kita nawarin dia to stay dia sampai juga belum dia bakal belum mau sih ini masih hari kedua dia lumayan dia ngasih bitshare nah. ya, lumayan ya, hmm. dan ini Polo ini, umpada ini umpada salah satu idola nih guys ini. jadi lumayan kalau punya Whitney Polo Raymond, ya, Boy ya. oke okay, deh nah ini pokoknya itu. aja ngobrol sampai dia minta di-invite balik nah, setelah itu udah udah kan kita kecabut lanjut lanjut nah lanjut ke hari ketiga ya nah nah setiap kita ngasih dia akan ngasih hadiah itu tadi jadi lumayan lah kita dapat tiga resep dapat tiga item jadi misal kalian punya amibocart banyak gitu, wah invite invite aja, jadi lumayan buat tersep sama dia. Nah, lanjut ini hari ketiga. Nah hari ketiga ini, ini invite terakhir buat si Apollo. Jadi aku udah nyoba sih, jadi nggak harus berurutan tiga hari berurutan, nggak nggak harus, tapi yang penting tiga kali invite karakter yang sama terus bikinin 3 barang yang dia minta habis itu, dia akan mau ke, ke tinggal di pulau kita. Ini kita invite lagi si Apollo. Nah, tadi kalau mau uh, belum tahu yang invite-nya pakai Ami, bukan tadi di depan ada ya. Nah, coba di rewind lagi videonya ntar. Kalau bingung, kita kasih contoh dari bisa dicek lagi. Nah ini Apollo ngobrol biasa, habis itu dia akan masuk ke campsite lagi nah, setelah itu Kayak kayak hari sebelumnya Kita Lanjut ke Campsite nya lagi Nah hari ketiga ini kita harus nentuin nih guys, harus nentuin Uh, karakter mana yang bakal uh, kalian gantiin sama kalian uh, karakter yang kalian invite villagers yang kalian invite nah kalau kalian udah penuh oh, pulau nya 10 itu nanti gantiin soalnya kamu Jadi gantiin yang ada kamu akan uh, kalian akan diminta untuk milih nah kalau ada yang kosong nanti langsung dia dia akan langsung oh, apa namanya nembatin slot rumah yang ada di pulau kalian. Jadi kalau nggak salah, kalau campsite itu oh, apa namanya, kalau ada camper dia cuman sekali kalau nggak salah. Nah ini permintaan dia yang ketiga itu dia ngasih resep iron buat table luar lumayan guys itu lumayan langka itu. Cari-cari eh, banyak orang, kayaknya sih. Tapi item di animal crossing itu nggak ada yang rare ya. nya sama, cuman ada yang idola ada yang banyak orang cari gitu jadi jadi most wanted jadi kayak Raymond, Audi itu sebenarnya chance nya sama kayak uh, karakter lain untuk muncul di uh, mystery island atau camper ya jadi nggak uh, ada yang langka sebenarnya cuman ya, karena banyak orang nyari aja jadi jadi booming nah ini setelah kita bikin uh, terus dia ngasih hadiah lagi terus setelah itu kita ngobrol aja terus ngobrol aja sampai dia kita nawarin oh, kita nawarin untuk dia tinggal di pulau kita move in dan bisa sad move in oke okay. serius gitu I mean maybe ikut hmm. okay, alright dan dia I'm here oh I'm there just point me at the bla bla bla bla oke lah Nah, dia akan minta hitam nok izin, kalo terus dia akan ngomong kalau penuh nih, camp apa uh, pulau lu. Jadi, siapa yang mau kita gantiin? Nah, akan kalian akan perlu decide siapa yang akan digantiin sama karakter yang kalian invite. Nah, ini aku milihnya padus Kalau tidak salah ya Fadels, kita pilih. Uh, Yeah, puddles. Puddles, kita... puddles, puddles ya, padels. Padels kita, padels padels ya. Nah udah, kalau udah gini, dia akan ngobrol itu tadi sama padels. Oke, okay, dia mau untuk ya, digantiin karena dia ternyata mau pergi ternyata ya. Udah gitu, ya. terus udah cek aja lagi buat ngobrol. Dah kita cabut Habis itu kita cek yang Belajar uh, yang tadi kita gantiin tuh Cek aja udah bener belum Terus jangan lupa ya guys Ini uh, Apa namanya Kalau kalian udah usir Nah kalian harus invite lagi ntar Jadi Kau pastikan uh, Kalian gak nyesel Jadi kalau mau invite lagi harus nyari Ami, bukarnya atau uh, lewat Mystery Island lagi? Jadi, yang di kalian gantiin harus nyari lagi. Gitu. Nah, gitu guys, ami. Bukat itu pakai NFC di uh, joycon paling kanan, lewatnya lewat uh, PC-nya si Tom Nook di Resident Service Building. Gitu guys, oke okay. ya udah gitu aja. Udah semua, thank you. Oh, jangan lupa like and subscribe See you guys